Berapa jam ke Biaro, Pak? Jadi kita sampai jam? 12 Selamat istirahat Kita di mana, Mas? Kita di Pulau Magalahi Jadi kita mampir dulu di Pulau Magalahi Terus kita lanjut ke Kagu Landang dan Biaro Oh, Mas, Par, sahabat kita sekarang akan menuju ke Pulau. Untuk kita pakai mobil, mobilnya apa? Mari jauh. Mari jauh. Kalian sang. Kita akan naik kapal pantai, ini dipotong, terus perahu. Oh iya, mantap. Nah, Pulau Sanggae ini apa? Namanya Batu Kawalo. Batu Kawalo itu apa? Saya juga tidak tahu. Nanti kita lihat di sana ya. Sampai jumpa lagi. Oke... Okay. <laughs> ya nah, teman-teman para sahabat dimanapun berada sekarang kita sudah ada di kampung Sae. kampung ini merupakan kampung saudara-saudara muslim yang bermukim di sini dan dari sini kita akan menanjak ke Bukide kita akan mencoba melihat situs linsaha di mana katanya menurut cerita di situ ada bekas tempat linsa bermukim dan juga ada koin-koin kuno nah seru pasti ikut kita ayo Para pemuda dari Kampung Benzahin, mereka ini guide lokal. Kuat-kuat ini mereka. Halo. Oh. Guys, ini bukan ini bukan endorse, tapi sepatu ini sepatu ini sepatu ini dikirim sepatu, ini, sepatu, ini, sepatu ini, ini dikirim menyusul oleh Ibu Sasmita. Akhirnya dia kembali ke habitatnya hidup sepatu endobi. Guys, kita sudah sampai di Gunung Linsaha. Ini tampak belakang dan silakan lihat sendiri untuk tampak depan. Aiy. <SILENGALAN> Ya, para sahabat, sekarang kita sudah sampai di puncak Linsaha. Di sini dulu konon katanya, Hupung uh, Linsaha bermukim. Nah, jejak-jejak dari Hupung Linsaha dapat kita lihat di lokasi ini. Lupa bebatuan yang disusun sebagai, ya mungkin sebagai pemukiman. atau tempat tinggal. Dan masyarakat setempat sering datang dan membawa koin. Koin-koin di sini dapat kita lihat. Di sini ada koin. Koin-koin dari zaman yang cukup lama masih ada bolong, gitu kan? Dan juga, tapi sudah sulit terbaca karena sangat lama. Dan yang sayang, ada juga orang, orang datang dan mereka menukar dengan koin masa kini. Teret, <laughs> sangat disayangkan. Dan ada juga di sini, ini pecahan. 500 rupiah sangat <laughs> <laughs> disayangkan ya jadi semakin kabur ini juga ada piring -pirin antik sudah kecah ya semoga sebanyak banyak orang yang mau melestarikan budaya di tanah Limca, tanah Pulau Biaro salam lestari ya para sahabat ternyata menurut informasi dari teman-teman di pemenu lokal sini. Di sini ada tempat khusus untuk laki laki yang sekarang ini yang ada koin, tempat eh, Dotonin saham dan juga ada tempat untuk perempuan. Nah, dengan si tempat perempuan itu, ayo kita ke sana. Ayo pula. Sekarang, ya kita sekarang menuju ke tempat yang perempuan. Karakter ya, ya, nah, yang bisa balik, dan balik dia di atas, dan hanya ada di atas, Ya, Oke, guys, muncak, guys, sekarang kita. saya ada di puncak perempuan. perempuan, ya, puncak perempuan, puncak tertinggi dari Pulau Biaro, di puncak Pelansaha. Kita nanjak dari kampung Daring Saheng, bersama teman-teman ini, teman-teman bandu lokal, ini halo perempuan, ya, ntar di sana upi sementara charge body guys lagi charge body ada oke okay. ini tempatnya kita di puncak kita bisa lihat sisi barat dari pulau biaro ini sangat ini cukup tinggi guys coba lihat ini cukup tinggi saya lagi ngambil lapse-nya sunset semoga beruntung tapi <tutuk> cuacanya <tutuk> cukup bagus, salam lestari. <tutuk>